Pratama Jaya dengan kontak person bisa hubungi telpon, whatsapp di 0.8.5.3.2.3.2.9.3.2.3.2. Pratama Jaya salah satu pusat penjualan spion terlengkap dan termurah, siap melayani penjualan partai dan eceran.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 Dengan kualitas barang original, untuk kondisi barang bagus, mulus, electric mirror, lampu sein normal, berfungsi dengan baik. Serta retrek lipat otomatis. Spion kendaraan mobil Avanza facelift ini dibanderol dengan harga yang sangat murah. Kaca spion kendaraan mobil Avanza facelift ini siap kami kirim ke tempat tujuan Anda.